Al istighna, hakikatul istighna itu adalah al istighna anisheq labihi Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder yang nggak penting, bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini ya, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan. Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau menuruti nafsu kita, makannya yang nena, teman makan ya enak. Terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan, kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak. Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup. Atau kita ke sana harus macet. Ribet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al istighna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan sehingga kalau kita puasa misalnya semua makanan itu enak karena kita sangat lapar sehingga bulqasim al-juniti ketika ditanya ma idamu to'am lauk makanan itu apa? jawabannya lucu alju lapar kalau kamu lapar ya semuanya enak ini sudah mulai hilang kita bilang makan enak itu ya sate ya gulai, ya pizza yang kita senang akhirnya apa? untuk nikmati, nikmatnya Allah itu kita jadi ribet Apalagi yang orang-orang fasek harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya Atau harus ada ajudan, ribet Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang nggak ribet itu, itu pinter mana? Pinter yang nggak ribet Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple Makanya mereka sering kalau tahajud itu di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa itu adalah kafani izan antaku nali robban wa kafani fakhron an aku ya Allah saya ini sudah begitu mulia begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena yang menjadi tuhan itu engkau jadi rumus pertama itu karena yang menjadi tuhan itu engkau hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, Tuhan yang hanya Tuhan yang al awwal Coba ya Allah kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun, punya Tuhan mati jadi tontonan lagi itu kerennya di mana coba? kan kita punya Tuhan Fir'aun atau punya Tuhan yang asal usulnya manusia, apapun hebatnya manusia itu kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar, yang kalau nggak makan mungkin pingsan, mungkin bisa kena covid, nanti Tuhannya diiso Lasi apa? Makanya ketika Tuhan Allah, ya Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana. Karena Yakulani Toam yang kamu tuhankan itu masih makan. hanya kalau nggak makan ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini. Alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya, kelihatannya lapar, lah tak kasih makan sehat lagi. Susah nggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita. Tuhan yang enggak butuh makan, enggak butuh minum, Al-Qayyum yang berdiri sendiri tambah butuh yang lain, Al-Awwal Sebelum ada langit bumi, sudah ada Tuhan kita, yaitu Allah Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain Yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'aun dan sebagainya Sehingga Sayyidina Ali pertama aja kebanggaan apa? Kafani izan antaku nali robban Saya ini keren betul, karena punya Tuhan yaitu engkau Tuhan yang lahul asma'ul husna, Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan. Terus, wakafani fahron an aku nalaka abdan Dan saya bangga sekali karena saya menjadi hambamu. Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan? Sudah tak hormati ternyata nanti tidak Rektor. Ya kan ribet kan? Terus ribet, jadi budaknya manusia itu ribet makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden atau jadi raja, datang ke situ karena tidak punya uang, mau minta uang karena temannya raja, setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa, ya Allah saya minta ini minta ini, minta ini terus si wali tadi pulang kenapa kamu pulang? ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya <laughs> jadi sederhana sama-sama minta kamu, minta zat yang kamu mintain katanya. jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi tanya Kenapa kamu menyepilikan saya padahal sekarang saya raja terus ditanya sama wali tadi karena temannya Kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum Dan harus minum satu gelas dengan ongkos Kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu Pilih mana minuman apa tetap jadi raja Ya saya milih bisa minum. Saya ada raja tetap hidup. Tapi kalau nggak minum mati. Bagaimana anda bangga dengan satu kerajaan Singla Yusawi kak samain yang tidak sama dengan segelas air? Jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa. Karena mereka biasa berlogika hakikotul izzah itu ya taqrohilawah yang benar-benar terhormat itu ya ya dekat dengan allah. Gitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok paradok yang, yang aneh tapi itu menjadi pelajaran bapak saya Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja itu kalau bikin orang-orang aneh itu dia datang ke satu pesta pakai baju lusuh, pakai sarung lusuh atau celana lusuh sama Sohibul Bet yang punya acara dibiarin. setelah dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren dihormatin, pakai Alphard semuanya dihormatin, silahkan silahkan pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya jas kamu harus minum yang banyak karena kamu yang dihormati, bukan saya terus makanan semuanya diletakkan di saku apa, ayo kamu makan yang banyak Alphardnya juga gitu, dikasih kasih apa ayo kamu makan yang banyak mereka tidak melihat saya, melihat kamu <laughs> akhirnya orang satu pesta itu istighfar semua, berarti kita ini salah Terus dia beda, tuh. Kenapa kamu uang gitu? Tadi saya datang orangnya sama Gara-gara beda pakaian penghormatannya beda Berarti yang berhadapan makanan ini jasa ya bukan Saya Betapa naifnya kita sebagai orang Ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu Yang atribut lah Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia Akhirnya ya pertama dia dia ke orang gila, masa jas dikasih Makan dikasih minum, tapi secara fikih dia benar haram dia makan karena pas dia datang dibiarin, setelah pakai jas dikasih makan, berarti hakekat yang dapat rezeki siapa? jasnya apa orangnya? jasnya apa orangnya? jasnya jadi itu orang-orang sufi kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa ada seorang wali melihat istrinya makan satu piring, anaknya makan satu piring ditanya, kalian kenyang? wah kenyang sekali melihat anaknya minum kopi satu cingkir seneng kalian seneng seneng sekali wah kalau seneng dengan hal-hal yang murah bisa ngapain harus seneng dengan hal-hal yang mewah bodoh sekali saya sehingga terus mereka bisa kona Kona itu ya hidup itu simple sederhana jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk selain itu tidak bidang saya juga juga apa ya kita ini butuh butuh obat di kondisi covid seperti ini butuh kesederhanaan butuh apa ya istihna tadi, kita harus istighna billah anulirillah, jadi sudah cukup bahwa Allah ini segalanya sehingga tadi saya dengarin himnanya Unisula yang paling saya kagum adalah dimulih dengan kalimah-kalimah Di diantara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua Nabi adalah wajah kalimatan baqiyatan fi akibih Nabi Ibrahim itu Nabi yang diberi gelar Allah dia adalah nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi. Fi aqibidi anak turunnya di semua generasinya, baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata. Oleh mutu kalau bahasa modern. Sehingga banyak ulama mengatakan al ibarat kutun li mustamiin bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup, itu penggerak kehidupan. Sehingga sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu, oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar. Gitu. Mereka ke laut itu. Ditanya, kenapa tidak takut tembak Israel? Jawabannya lucu. Kena tembak ya mati, nggak makan ya mati. Enggak kerja ya mati, ya sudah sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal Tapi saya enggak menyarankan itu untuk melawan Covid, ini cerita saja nanti Kamu jangan provokator gitu. ya. Karena ini wilayah sensitif Jadi banyak orang yang poligami, kalau ditanya alasannya gitu Istri satu ya cerewet, dua cerewet, mendingan empat katanya, katanya. Ya banyak ya gitu tapi ada yang ada yang kebalikan istri satu cerewet saja hampir jantungan, apalagi empat tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegangan. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Beja. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat, mempertahankan reputasi Unisula, terus sering pegang kepala. Ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan selesai. Bodoh amat, jadi rektor mikir orang banyak. Banyak, loh orang yang kayak ingin, ingin jadi presiden tuh banyak. Karena ngopi, nyaman, gak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga gak ada yang ganggu. sehingga mereka melihat pegawai negeri itu, keren, orang kok diatur jam disiplin. <tuh> itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apa coba? Cara syukurnya dia seperti itu. Bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya diajak jalan-jalan pagi-pagi. Melihat orang ngopi, makan duduk itu bapak semua Kok enak jadi diwongah awam? tuh? Nge neso nyemak kesel kafe, kono enak semopi, rokokan. Bapak kadang iri sama apa itu iri. Sudah gitu berharap masuk surga, kan enak sudah sudah gitu. Tahu tahu mati, tidak tahu ke surga apa ke neraka ya datang. Jadi, nah, orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia, sehingga. Ya sudah, cara bahagia, makanya saya, Alhamdulillah, saya ini kerja sama-sama UII, sama beberapa kampus Memang Amdan, Amdan itu sengaja Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem Kiai Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus juga sebaliknya, saling melengkapi Saya sering ketemu rektor UII, rektor kampus-kampus Islam Mereka cerita, Gus pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini, saya bilang kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab. Kenapa Gus? Saya beri contoh gini, kalau misalnya perempuan, perempuan perawan lah atau atau apa saja, namanya perempuan, mau tanya tentang menstruasi atau head kalau semuanya sistem kampus dia harus kuliah dulu, registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu, dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya, dicegat sama ibu-ibu Gus, -ibu. anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, gak 6 hari tapi satu bulan penuh itu hukumnya apa Gus ya? nanti saya mau soan kenjenengan enggak, ada usah di sini aja ya sudah, sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu, biasanya headnya berapa hari, 6 hari, ya sudah, ikut yang 6 hari, yang lainnya istighat gak tentok Gus, Ya ya begitu terus di masalah utkia Eh, coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya nunggu mata kuliah itu. Baru dapat jawaban itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu. Nah itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara apa? Mulasara jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu. Baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan nggak kesini orang mati terbakar kalau dimandiin malah badannya copot-copot itu gimana hukumnya ini ada orang mati gus kendat ini di apa enggak? ada orang mati apa itu oplosan juga ya, itu disolati enggak? so, sering ditanya gitu gak usah registrasi pak rektor gak usah registrasi gak usah daftar gak usah seminar makanya kalau orang kampus wanita itu ya halat tenan itu karena ini yang yang on time ya. Tapi, pondok seperti saya ya ikrar, ikrar seikrar-ikrarnya, pentingnya kampus. Karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen, sehingga kita ya hormat. Tapi tadi, kita harus saling melengkapi, sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi? Bisa apa Coba menjaga NKRI kalau enggak tentara? Begitu juga... Ya sudahlah kita memang fa ina ma'al jamaah. Kita berkah itu kalau bersama-sama, enggak bisa kita sendiri. Nah, lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi dokter honor ke apa. -apa. Kekhawatiran saya satu Pak takut pas enggak punya uang. Itu dok Dokter enggak oh, ada duit kan enggak pantas gitu. <ganti> jadi repot gitu. Daripada beban nah, sudah lah sudahlah enggak usah dokter. Jadi kalau enggak punya uang ya pantas, terus kalau ngebis ya pantas. Suatu saat kalau mati gak ada yang hadir ya pantas nggak dokter gitu. kalau sudah dokter kok masuk neraka dokter kok masuk neraka kayaknya kaya, ya? apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka oh. itu kan <laughs> kok kayak agak pas gitu misalnya rektor universitas ditanya nakir gak bisa kan kayak gimana itu makanya harus sering ngaji saya supaya gak malu di depan nakir, masa rektor ditanya mukarnakir gak gak bisa harus berani bentak ini saya rektor loh pak Mungkar Nagir masa, masa. kalau wali-wali dulu berani, masuk di cerita wali-wali ditanya marobuka mana buka? saya ini guru tauhid kok kamu tanya marobuka mana buka? yang lotok kok kamu tidak pernah ngaji enak aja tanya <laughs> jadi wali-wali itu ya rileknya saya akan rilek wali di bang baru saya itu karena wali itu lebih dekat allah